Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing Russian Blue yang dapat Anda lakukan. Rutin membersihkan bulu dan kuku, memberikan makanan yang seimbang dan berkualitas, menjaga kesehatan gigi dan mulut, berikan stimulasi dan perhatian yang cukup, periksa kesehatan secara teratur, menjaga kebersihan kandang atau tempat tidur, memperhatikan tanda-tanda kesehatan yang tidak normal, menjaga lingkungan yang aman dan nyaman, memberikan perawatan ekstra untuk kucing yang sudah tua.